halo guys kali ini kita memperview 10 destinasi wisata yang jadi Bali baru simak video berikutnya ya yang pertama yaitu Danau Toba Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas lebih dari 1145 km persegi dengan kedalaman 450 meter Danau Toba ini sebenarnya lebih mirip dengan lautan dan Danau Toba juga banyak kekhasan terus sama di kekhasan kuliner yang berbeda dari daerah lain di Indonesia, khususnya di hidangan ikan, yaitu populernya Naniura yang terkenal dengan Susi Jaya Batang. Nah, selain itu, Danau Toba ini juga bisa uh, dijangkau dengan waktu yang singkat, hanya tiga jam dari Bandara Internasional Kuala Namu dengan 20 menit dari Bandara Domestik Silangit saral luasnya mencapai 113.000 hektar dengan kawasan badan otorita seluas 500 hektar. Yang kedua yaitu destinasi wisata Kepulauan Seribu yang berada di Kota Jakarta yaitu Jakarta Utara tepatnya kamu bisa berangkat dari pelabuhan Marina Ancol atau dermaga Pantai. Nah, uniknya di sini Kepulauan Seribu ini memiliki lebih dari 110 kepulauan atau pulau-pulau kecil yang hanya ditempati dan yang hanya ditempati sekitar 11 pulau. Nah, dari satu pulau ke satu pulau lainnya, kamu dapat... Menjangkau dalam jangka waktu 1-2 jam Nah uniknya di Pulau Seribu ini juga terdapat monas loh Tapi ingat monasnya ada di kedalaman laut yang kurang lebih 5 meter dengan tinggi 2,5 meter Dan disebut dengan Coral Day yang ada di Pulau Pramuka. Wah unik sekali ya Destinasi wisata yang ketiga yaitu Tanjung Lesung, Banten Tanjung pasung ini berada di Provinsi Banten yang terletak seperti daratan berbentuk lesung menjor ke laut dan memiliki sekitar 1.500 hektar Dengan kelebihan pantainya ini bisa memberikan pemandangan indah seperti langit biru dengan lembutnya pasir putih yang bersih dan alami. Ombaknya pun juga tidak terlalu besar melainkan bergerak dengan tenang. Tau nggak, Tanjung Lesung ini berasal dari sebuah kampung yang bernama Lesung yang diciptakan oleh Sri Poh Haji, seorang gadis pemimpin yang sering bermain di kampung Lesung. Nah, kamu bisa kunjungi kawasan pariwisata ini sebagai tempat untuk acara resmi, family gathering, pelatihan, serta wedding photoshoot, sampai wahana outbound. Ayo, nah, siapa yang akan menjadikan Tanjung Lesung sebagai list weekend kamu? Destinasi wisata yang berikutnya yang keempat yaitu Gunung Bromo yang berada di Jawa Timur. Nah, destinasi ini wajibnya kamu kunjungi karena gunung ini adalah gunung yang terkenal di Jawa Timur dengan memiliki ketinggian 2392 meter di atas permukaan laut dan berada dalam lingkup Probolinggo, Pasuruan Lumajang Kabupaten Malang. Bromo dikenal sebagai gunung yang paling suci bagi buku *Suku Tengger*. Nah, salah satu keindahan yang bisa kamu nikmati dari Gunung Bromo adalah matahari terbit yang bisa dilihat dari puncak penanjakan dan bukit keletabis yang berupa padang rumput sabana yang hamparan bunga dan indah. Nah, lokasi bukit ini berada di balik Gunung Bromo, loh! Yuk, kunjungi Gunung Bromo. Berikutnya, destinasi wisata yang kelima yaitu Candi Borobudur yang berada di... Jawa Tengah. Nah, candi ini merupakan candi terbesar di dunia yang sudah menarik jutaan wisata setiap tahunnya. Candi ini berdiri sekitar tahun 750 Masehi yang dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Nah, candi Borobudur ini menjadi salah satu tempat wisata favorit di Jawa Tengah karena banyak ukiran dinding dan stupa yang memiliki makna tersendiri. Nah, kamu juga bisa foto di depan candi Borobudur dengan gaya estetik yang akan membuat warna feeds Instagram kamu jadi lebih menarik. Berikutnya, destinasi wisata Bali baru yang keenam adalah Mandalika. Mandalika ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki pantai yang indah dan bukit yang hijau serta air yang jernih dan angin yang segar. Nah, cocok banget nih buat para wisatawan yang ingin menemukan ketenangan. Oh ya, tau gak Mandalika? Mandalika ini merupakan uh, nama yang diambil dari cerita legenda Putri Mandalika yang cantik jelita yang berasal dari suku Sasak Yang memutuskan dirinya untuk terjun ke laut agar tidak diperebutkan oleh para pria Nah juga di Mandalika ini ada tradisi mencari cacing laut di pantai secara bersama-sama Oke, okay, di Mandalika ini juga terdapat resort ataupun hotel untuk keperluan liburan keluarga, jalan-jalan bersama teman hingga bulan madu dengan pasangan. Next, Pantai Tanjung Kelayang berada di Bangka Belitung. Dengan lokasi Pantai Tanjung Kelayang ini terletak di sisi utara Pulau Belitung, persisnya di Kecamatan Sijuk, dengan jarak 27 km dari Tanjung Pandan. Nah, Pantai Tanjung Kelayang ini memiliki laut biru kehijauan dengan gelombang ombak yang tenang, membuat pantai ini menjadi lokasi syuting dari film Las Pelangi. Kamu pernah nggak melihat pantai yang dikelilingi batu granit besar dan pasir putih indah? Itu adalah pantai Tanjung Kelayang yang salah satu pantai terbaik di Bangka Belitung. Yang memiliki pemandangan menarik dan eksotis. Kamu tidak hanya menikmati air dan langit birunya di Belitung, melainkan bisa berjalan kaki dari ujung ke ujung, bahkan bisa berenang sambil melihat ikan-ikan dari dekat. So, jangan lupa untuk foto saat momen matahari tenggelam ya, dengan latar belakang kapal nelayan tradisional sebab bisa menjadikan liburan kamu sangat memukau dari hasil fotonya. Nah, untuk menuju ke sana, kamu pun tidak disulitkan karena bisa pakai kendaraan roda 2 atau 4 dari pusat Tanjung Pandang selama 30 menit. Destinasi wisata yang berikutnya, yang kedelapan adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat terletak di ujung paling barat Pulau Flores. Nah, ini merupakan kawasan pariwisata yang sering dikunjungi para wisatawan, mulai dari lokal hingga mancanegara. Labuan Bajo ini memiliki laut yang indah yang dikenal sebagai tempat liburan yang paling romantis. So, jangan heran kalau banyak seorang pasangan yang datang untuk menikmati laut dan bukit pesona. So, kapan nih kamu kunjungi Labuan Bajonya Destinasi wisata berikutnya Yang ke sembilan Yaitu Wakatobi Wakatobi ini berada di Provinsi Sulawesi Tenggara Yang memiliki Luas Sejumlah Wakatobi ini menjadi destinasi impian wisata bagi para pecinta laut yang memiliki luas wilayah 1,39 juta hektar. Wakatobi juga dikenal sebagai salah satu taman nasional yang mempunyai penggalan dari nama empat pulau, yaitu Pulau Wangi-wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Keindahan dari pulau ini adalah menjadikan Wakatobi daerah tujuan wisata khususnya para penyelam. Eits, jangan lupa... Dan jangan salah, meskipun kamu tidak bisa berenang, kamu bisa mengunjungi suku Bajo yang mendirikan rumahnya di atas air, kemudian pergi ke Benteng Patua, melihat sunset di Khayanan Hill, dan menikmati awan dan ombak yang tenang, mengunjungi beberapa wisata kuliner di Wakatobi seperti ikan dan rumput laut. Destinasi wisata yang dinobatkan jadi Bali baru yang indah banget berikutnya adalah Pulau Marotai. Pulau Marotai ini terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara, yang indahnya melebihi Raja Ampat yang berada di Papua. Banyak yang belum mengenai nama Pulau Marotai, tapi sebenarnya pulau ini memiliki keindahan yang luar biasa. Pulau ini juga memiliki masyarakat yang menetap sekitar 53.000 jiwa. Nah, kamu bisa menjadikan Pulau Marotai sebagai liburan next weekend kamu nih. Kamu juga bisa snorkeling sampai menikmati indahnya air laut yang masih berwarna biru dan jernih. Nah, inilah sepuluh destinasi wisata yang dinumatkan jadi Bali Baru yang indah banget.